Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Siripno Kali ini masih setia untuk Belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya akan belajar Cara menarik data siswa Di web ANBK Bagi siswa yang akan mengikuti ANBK Simulasi, Gladi Ataupun ANBK utama Sebelum kita lakukan kegiatan ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu, terlebih dahulu kita buka lewat Google Chrome. Kita klik. Kemudian kita ketikkan di web Himpk-nya yaitu ANBK kemudian kita pilih ANBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan muncullah asesmen nasional kalau sudah muncul demikian kita login lewat username -nya. kita masukkan username sekolah kita kemudian kita isi passwordnya Setelah password, kita masukkan kode keamanan Kemudian baru masuk Ini tampilan dashboard web ANPK. di sini terdapat pengumuman Hari Selasa 12 Oktober 2021 Ini pengumumannya Kemudian kita masuk ke data siswa Kita cek identitas sekolah pelaksana Di data siswa itu Kemudian klik ke biodata tadi Kita masuk ke biodata Kemudian ini data siswa masih kosong Kemudian kita ambil dari bioan Kita klik ini masih kosong, dia nama peserta ANBK-nya, kita ambil dari view AN. yakin kita ambil? Iya, maka proses tarik data selesai, oke. Okay. Ini data siswa kita yang akan mengikuti ANBK, kita cek nama pesertanya, jumlahnya, Ya, ini dari menampilkan data dari 13 siswa Sesuai dengan data sekolah kita Kalau ini sudah ditarik Dari ini betul Kemudian kita masuk ke asesmen nasional Kita tarik dari asesmen nasional Kemudian Asur nasional ini kita cek ke komputer proktor. Di sini komputer proktor karena belum ada maka kita tambahkan. Jumlah klien berapa kita tulis? Ingat di sini tidak boleh melebihi dari eh, jatah siswanya. Kita tambah ya. Kita tulis 13 ini kita uji coba dulu untuk ruangnya satu. nama ruangnya adalah ruang satu. kita simpan apa yang terjadi ya maaf jumlah komputer proktor atau jumlah klien tidak boleh lebih dari jumlah yang sudah DCT verbal TK maka terlebih dahulu kita harus ingat verbal TIK kita kemarin kita menuliskan berapa maka kita jumlahkan kita lihat dulu di data sekolah di infrastruktur jumlah klien adalah yang kita miliki adalah 6 milik sendiri dan 5 milik bukan sendiri makanya kita tidak boleh melebihi itu maka jumlah klien kita edit karena jumlah 13 maka separohnya adalah 7. Minimal kita memiliki 7 komputer klien atau 7 komputer siswa. Kita oke. Okay. Jadi sudah selesai. ID proktor sudah muncul dan jumlah kliennya adalah 7, ruangannya adalah satu Itu Kita cek kembali pengaturan sesi. Data pengaturan sesi di sini, proktornya belum terisi teruang, maka kita isi ruang satu semua. Tadi, karena di awal kita, kita tulis ruang satu. Gelombangnya ada empat, namun saya memilih gelombang satu. Ini disesuaikan oleh sekolah masing-masing. Jadi bebas tidak ada patokan, terserah sekolah masing-masing. Pada hari ke satu, saya pilih sesi satu, dan pada hari kedua juga saya pilih satu lagi. Jadi saya samakan biar mudah pengorganisasiannya, pengaturannya lebih mudah. Jadi Hari pertama dan hari kedua Saya buat sama Jamnya Yaitu sesi pertama semua Ini semuanya nanti ditulis Gelombangnya Karena tadi murid saya Adalah 13 Daripada nanti gelombang satu Semuanya Berarti sampai siang Maka saya coba Saya setting untuk gelombang satu Untuk nomor satu sampai tujuh Dan delapan sampai tiga belas Kita masukkan ke gelombang Dua, karena murid kita tiga belas ini Jadi kita paruh Dan Harinya pertama dan kedua Saya buat harinya Sama yaitu sesi pertama Semuanya Jadi hari pertama sesi satu Hari kedua juga sesi satu Hanya berbeda Gelombangnya saja ini untuk mempermudah pengaturan saya Nah itu terserah masing-masing sekolah memiliki uh, kewenangan sendiri-sendiri Mau dibuat gelombang satu semuanya juga bisa Demikian ini terisi semuanya Bapak Ibu Nah ini saya isi untuk nomor yang ke-8 absen 8 sampai absen 13, saya buat gelombang kedua sedangkan harinya, dua hari saya buat sesinya adalah sesi satu semuanya jadi semuanya diisi lengkap Sampai terisi semua Dari datar siswa ke tiga belas Ya, nomor absen satu sampai tujuh Gelombang pertama Absen nomor 8 sampai 13 Saya ikutkan gelombang kedua Ini Jadi yang pertama ada 7 Yang kedua ada 6 Kalau sudah itu semuanya Adalah kita simpan Data sudah tersimpan Oke okay. Kemudian kita cek kelengkapan data, cek kelengkapan data, statusnya adalah sudah centang hijau semua, berarti data kita sudah selesai. Ini tugas proktor sudah selesai sampai di sini dalam pengerjaan web ANPK, sudah tercentang semua. Nah, tugas proktor setiap harinya tinggal mengontrol di dashboard ANPK ini kalau ada info terbaru Kegiatan berikutnya adalah kita kartu login kita cek cetak kartu login kita, kita cek gelombangnya kita sesuaikan gelombang 1, sesi 1 kemudian kita cetak nah ini kartu loginnya sudah ada sejumlah karena gelombang 1 sesi 1 tadi ada tujuh anak berarti kartunya yang muncul hanya tujuh anak ini demikian pula untuk cetak uh, kartu login untuk yang gelombang kedua Sesinya adalah sesi pertama sesuai dengan jadwal kita tadi, kemudian kita cetak. Nah, di sini muncul hari Oman untuk gelombang kedua muncul 6 anak. Jadi untuk gelombang 1 tujuh anak gelombang 2 adalah 6 anak. Karena jumlah siswa kita adalah 13. Di sini ada tertulis ruang satunya. Demikian untuk belajar bersama berbagai ilmu mulai menarik data siswa di web ANBK sampai dengan cetak kartu login sehingga tugas proktor kita adalah sudah selesai Terima kasih demikian tadi supaya kita dapat berjalan lancar maka jangan lupa selalu mengontrol dashboard web anpk ini demikian bapak ibu belajar bersama berbagai ilmu itu adalah semoga bermanfaat karena kita tadi sudah centang semuanya dalam uh, cek kelengkapan datanya maka yang kita lakukan untuk proktor adalah tinggal melihat web ANBK ini mengontrol setiap harinya. Jadi tugas kita, tugas proktor tinggal mengontrol ini saja. Jadi nanti perkembangan apa yang ada akan terdapat di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.